Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer, belajar nge-game belajar. Oke, okay, hari ini senang sekali saya bertemu dengan kalian semua para siswaku. Baik -baik yo, apa bare, Semoga baik-baik saja ya, dek sekolahan. Dan ma apa ya? Ng Ngomong-ngomong tentang game yang lagi hits banget di kalangan para siswaku, Iku judulnya Stumble, guys. Iya enggak sih? Ya, yeah, Stumble, guys. Nah, uh, beberapa kalian sampai gabung, join grup telegram, stumble, player ambek Kelas sungguh, oh, oyo. saya ada di dalamnya, dan kalau kalian ingin gabung di grup stumble, oleh langsung komen di bawah, atau DM saya, bu, nomor saya ini, saya masukkan di grup kita main setiap satu minggu, insyaallah. kalau nggak satu, ya minggu, maksudnya salah satu di hari weekend, Heeh. Ha -ha. biar nggak ganggu sekolah kalian bener nggak waya-waya kalian hetik ambek tugas, dan akhirnya kagu gara- main meno salah satu misi guruku -guru gamer adalah menyeimbangkan kehidupan belajar dan kehidupan bermain anak-anak tanah air Oke okay? jadi tolong hormati visi dan misi itu yang Baiklah nah ngomong ngomong soal iku ya Dps4 iku ono game seperti itu malah pelopore menurutku ya. iki versi resminya begitu Dps4 itu ada namanya full guys sama persis sampai stumble tapi perasa ku deh, aku, aku pelopor deh. Dari sebelum Istanbul, ikut D.E. deh, ikut sing, sing me apa yo, ya? mencetuskan a game tanding ruang seperti ini ya. Baik langsung saja, let's begin. Uh, ini saya tidak tahu mainnya pakai akun adik saya atau gimana. Saya nurut sistem aja ya. Soalnya ini interview, inter, inter apa? Interface nya akun saya iya. Interface nya si akun saya nggak tahu ini dalamannya gimana. Oh, full color everybody. Dan pasti rodo jelly jelly short shortcake ngono, kan. karakter karakternya. Rende destambl kan koyor orang sih ya Koyok pakai kacamata, pakai baju lucu, pakai topi topi ya. Nona silam berubah pisan Nah, saya juga mohon maaf lah misalnya roto kapro ya tulinan iki karena ya saya baru kenal sama permainan seperti ini. Jadi, malu misal aja and play it along. Le. lek <lalu>, Le. Le. Oh, Waduh. Baik. Saya mulai dari sini aja ya. Tidak jadi. Oke, okay. pressure ke To start. Loading, loading, loading, loading. Sistemnya sama, mbak Stumble. Kita main tiga ronde di tempat arena yang berbeda, memainkan satu karakter dan cepet-cepetan daripada karakter yang lain. kalah menang kita coba saja, ya. Soalnya it's new to me. Oke. Bantuin mbak ya. Oke, okay, hui. Ikit Iki dandanane adekku iki Iya, iya dikekepin iki, iki. <laughs> lucu banget deh koy harley Quinn gak sih? Solo Solo show Aku pingin berda fitur sih Aku pingin berda fitur sih, aku gak pernah Post oh, squad show, duo show Nah, solo show, haa, -ha, solo show Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Oke, okay, kita otomatis main sendiri ini ya apa mana udah nih oh oh aku nekan apa oke okay. mm -hmm. oh baik-baik oke okay. press circle to start waaaa wow. nyenang banget dalam day logur jeneng evolve guys haa Looking for player, looking for player. player Kayaknya aku diorikepin deh, satu kali lompat ambe, satu, dua kali lompat ambek. iso gangguin Moso juga iso jadene Ma Aku tidak pernah tahu. Lek kalah sempurannya yorek Ini si nyubi Temen nih lo, saya nyubi Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng Dizzy hate biasanya gamer optimis ya, saya enggak ya, masih menunggu ya, masih menunggu. Kim game, game seperti ini tuh banyak menunggu nih kadang. Oke, okay. keluar nene kok indolok kok melon Baik, Get ready ohi, sumpah jelo jelo gimana nggak? lompat satu, Oh dolosor, baik.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 Oke oke okay, okay, masuk masuk masuk hati-hati bola hati-hati bola eh eh ya eh, kak kita buta kira logur baik-baik pinggir-pinggir kanan eh kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri iya bagus kurang sedikit kurang sedikit iya bagus bagus bagus bagus baik iya hut oke okay. oke okay. hut hut menolak takdir <laughs> hey, hey, menolak takdir saudara-saudara waduh -saudara. logor eh logor jatuh ayo-ayo survive kemana ini kok oh, bisa ya sebentar ini mohon maaf nih saya kemana nih aduh bapak bapak kurang lima bapak hilang <laughs> Hevan, hewan hewan Kayak udah pertama saudara-saudara belum kenal Medan, belum kenal Medan ini. Mohon maaf nih. Jago. <laughs> Bu, emang saya tidak pro Ada baiklah, baiklah, baiklah. Kita main lagi, restart lagi. Ah, uh. kita masih main lagi. Loh sungguhan Lendek stumble wes knock out Was Out Iya Ini kok jungle Jungle roll Lendek stumble Anak stumble Kok menopo Hei Buka iu? Oh iya wes out Kita Was Out was Kita Okelah okay Exit show eh uh, Kok Iya kita Guys Eh enggak Oh iya, tempur ya udah deh ya udah deh Exit ya, exit ya Press circle to exit Nggak wes Nggak, nggak reward-rewardan Lek kalah mah Nggak Wong ngelih -nol. Main deh weh Oke okay. Itu ya Ada goals harian ya Baik <laughs> Ibut banget deh Bergetar Iye Uh, Mas kalah deh, atau seneng banget. <psy düsternya> eh, oleh-oleh celana anyar, mari ini baiklah. Confirm, oh dia ngakak-ngakak, aku situ. Ih, eh. aku akan berusaha ya. Aku akan berusaha, nih setidaknya aku menang satu ronda aja. Menang satu ronda aja gitu ya. Oh, oh, ada outfit, eh lucu nih. Oh, ya, ya, ya, ya Hiki lucu Oh, iso separohan Baik Oke, okay, separohan ya Hiki lucu ha -ha. He, Wajahnya saya punya satu ya Oh, yang gundak dong, iya <laughs> Gak eh, <colonoan. laughs> sandalan dong deh Selonohan lah Ada next Squidward day. Baiklah Apa lagi? Ngece banget deh ya. ah, Thumbs up Thumbs up aku seneng, seneng ini uh, Baik ah, Celebration Baik-baik-baik Interface Iya itu punya saya Baik oke, okay, let's go. Pressure go to start. Alright, alright, alright. Tidaknya <laughs> menang. Taronda, please, please, satu ronde saja. Ya, aku nggak berharap tiga, nggak, nggak, nggak, nggak elektron, nggak satu ronde aja. Kuat lah gue. Siswa aku lo menangan dulina nih, gimana so aku kalah be para siswaku. Hmm, <laughs> tidak dong. Aku kan terus belajar. Sampai aku bisa jadi Gamer Pro aduh, aduh, aduh. Baik Sudah kurang satu orang? Oke okay. Let's go Kid Crash Semoga lebih mudah daripada Dizzy Dizzy... Dizzy apa mah? Dizzy Rahul tahu polah Oke okay. Oke okay. We want more We want more! Oke, okay. halang rintang Saudara-saudara kita bisa nyeret orang loh salah tapi aku lalu tombol kak aku kan pingin iseng ke pesaingku 3,2,1 let's go uhoh langsung mereng langsung mereng everybody wadah dadah ada dinten ya dinten nah nah nah nah, nah. eh Iy iya ya Allah aku susah payah lo ini aja nih jentayane apa ya? Be patient monoya. Ah, be patient monway. Nah, nah, nah, nah, nah, nah. Nah, nyusruk, nyusruk, nyusruk everybody. Hot, hot, hot, Iya. Lelah. Oke, satu ronde ya. Doanya terpenuhi nih, satu ronde. Deg-deg karena, deg-deg everybody. Oke okay, oke okay. playing kayak ini kayak having fun sih jadi bener jari mbak Nopim ya. Aku main ini kayak fun Balik kalah ya sudah, le menang ya sudah. <laughs> Kami semakin dewasa ini ke semakin kehilangan, oh boy, well, uh, rasa untuk ingin menang kadang-kadang. Iya -kadang. yeah, bertambahnya usia. Oke okay, diacak ya. Waduh. Dordeh. Tidak. Tidak ngerti. Gak ngerti. Bodoh kayak mangta iya semakin bertambahnya usia kok kayak semakin ya wes lek like menang ya sudah lek like kalah ya sudah <laughs> ya Allah lek like muda muda aku harus menang harus menang oh, no. abis kami tuh berkurang seiring berjalannya usia haaa huh? avoid avoid what avoid what everybody oke okay. bridge to finish oke okay. oke okay. oke okay. oh mili ayo berarti ngetani tumbal lagi ngetani tumbal lagi hei tumbal lagi tumbal gerbang maksudnya aduh jempolku jempolku jangan berhenti sekarang jempolku iya yeah. nah oke okay. Uh, waduh, waduh, waduh waduh waduh waduh Langsung ke sosok saudara-saudara. Waduh, aduh, aduh. Minggir. Ah! Nomor oh. <laughs> <Orang> ke-28. Tivis. <laughs> Tivis le <like>. gak becoy ku mang ya Allah. <laughs> sorry buddy. Isa cuma ya, Isa cuma ya, Allah baik baik, <laughs> baik baik baik. Iya, seru seru sih, seru. Lakalaku kayak ngono kayak aku harus menumbuhkan rasa ambisku lagi deh, atau tidak? <laughs> aduh, aduh, aja seneng ngelal po penentuan, penentuan lo ini. Block party, avoid moving wall, don't fall. Jangan Oh baik baik. Kita tidak boleh kejegur ya <tid> Kita tidak boleh terjegur Bertahan berarti Oh baik uh, Balapnya dari mana? Dari depan banget nih Oh my god Oke okay. Oke okay. Ancang-ancang saudara Dua Satu Bertahan ya Mana nih? Oh. oke okay, masih masih bisa, <laughs> masih bisa dipikir masih bisa dipikir masih bisa dipikir Meger Meger pengen <laughs> masih bisa dipikir masih bisa dipikir oke okay. masih bisa dipikir masih bisa dipikir masih bisa dipikir saudara masih bisa dipikir Oke, okay. masih bisa dipikir. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Iya. Astagfirullahalazim. Yang menyiksa batin, menyiksa batin. Oh, aku ditarik. Oh, aku harus menemukan tombol sing narik aku ya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Oke. Okay. Suwe ya. Suwek ya everybody. Suwek ya everybody. Survivor, Survivor! Survivor! Survivor, saudara Survivor! oke okay, oke okay, Survivor! he he he he he ha, kurang he he eliminasi saudara saudara saudara lihat Kita he he he he he he he he he he he he model nih, nih, pro-pro ini semua. Tapi aku, aku harus nyampe step ketiga. Kukalam alhamdulillah, Biasanya step satu aku sampai nyampe. Temeni lo, menang. Sopan menang. Kasih daun, sia guys. Sorry. Oke <laughs> oke, okay, okay. pirang ronde mereka lagi. Ha baiklah, baiklah, baiklah. Masalah aku metu nggak leryward, re aku setotot tiga banget loh ini. Coyo coba le exit. Eh enggak wah aku gak di le exit. Tito. Ah jempolku sampai ngeweneh banget lah. Oh my god. Hmm. Eh avoid the fail. Iya ini koyo le sing deh. Di Andi? boku, mah kochi ke meterni, dah ikuloi ikuloi. Entah ini tumbalikin, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ayo ayo oh, ya, ya. oh <laughs> baik aku penasaran penasaran aku roda keempat aku bakal ya opus saling menumbalkan orang-orang ini waduh bisa yo, oh, yo, yo. Yeah. oke okay. wah wah ada ada oke oke okay, okay, okay. Ayo reka menang-menang Kolek menang. your reward Duh. Aduh stay dulu ya Round over Sampai benar-benar Bapak penghabisan lagi Wah Suwe Ya wes, Exit exit Suwe Sampai benar-benar mereka tinggal satu-satu Wow tidak terbatas Tiga ronde Dan dapat crown. Kayak stumble Wuhuu Baik, baik, baik, baik Qualify Ya, yeah, from any show Ya, ya, ya Kita naik level ya Ya, yeah, it's a good point uh, Baik, baik, baik Aku mau pakai itu dong Dapat celana kan tadi ya Atau apa? Temen biasanya kok gak tutup koyok eh, aku dapat celana sih aku gak suka iki nah ini sudah ini sudah nah ini lho ya apa nah lho ini lo Apakah harus ditutupkan dulu Oh, sorry, sorry, sorry, sorry. sorry. Kasutnya, kita belum dapat celana itu baiklah. Tidak, tidak ada mau nge-shopping. Hah, slime climb time. Nyoba, nyoba, nyoba. Si gimana? Ah, ya ya ya baik. Back, back, back, see, back, see, back, see, back, back, back, back, saudara Oke okay. Saya Se lihat saya, saya kan ini solo kan ya. Slam climb time Dan waktunya hanya satu hari, itu apa Maksudnya Oke okay. Slam climb time, press circle To start Coba ya Coba, coba, aku penasaran Apa itu uh, Jempolku, jempolku di sekolah Duh, he ya, oh, pokoknya oh, oh, udah lagi. Like kalian pasti main ya, gue suka ngonegoyalah. Aku gak isu reaksinya sih, kalo yang ngonegoy. Hai, hai, hai, hai. Sempet, sempet berhentilah lah sama ngegame. Ya, aku gamer banget, mulai SD, HP Nokia, Iku, terus 9K, terus kemarin ngono. Semua HP di milik orang rumah. ya. Gimé pasti harus tahu tak main lo. Terus <laughs> biar zamannya HP jadul itu Nokia sing sih cetok cetok cetok cetok mana Sampai Saiki Android dan lain sebagainya. Oh, kalian belum bisa menobatkan diri sebagai gamer kalau kalian belum po dan memeliharanya hingga besar. <laughs> Hah? Imane, <laughs> reach to finish. Baik. Iya, yeah, serang, serang. Oh, iso ditumbal-tumbal nungguin ya. Baik. Cek tunggu dulu sabar tuh. Hey, hey. Astaghfirullahaladzim, aku kena tumbal nih. ada, no. ada, ada, da Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, skip Skip skip Skip, skip, skip, oke, oke, Agak, agak, agak, tadi belum siap itu tadi pemanasan. Ayo mengelak, mengelak. Denial, denial. Lagi, lagi, lagi, lagi, lagi atuh. Pressure kau to start. Sepertinya aku akan ambis dengan game ini kedepannya. <laughs> aku akan mencari tips and trick, belajar dari para suhu sampai menubarang. barang dan les. les go guys. Hmm. Sekali jatuh, langsung eliminit ya. Baik, akan ku ingat itu sekali kena tumbal, dan kena anu, apa, tombol tumbalnya itu R2 ya. Hmm. Bagi kalian, saya mungkin bingung. Buah tumbal, tumbal, teman mendorong kontestan lainnya untuk jatuh. Iya, gak mau ngarahin nungbal. Menumbalkan player lain untuk menang. Pelajaran negus macam apa dari game ini? <laughs> Tapi aku maaf Hai, Hai hai hai hai. Lalu stay lah, stay lah. Oke. Okay. Kok nak kopi ini? Eh, Cuphead. Cuphead hmm. nggak, Ego? Hei, Cuphead. Wah. Hai, Cuphead. Oke, okay, oke. Okay. Kita turuti saja lintasannya. Waduh. Yuk kita. Oh ho, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik. Oke, oke, so far sega. Wah, Waduh, waduh, kaget aku. Omehe. Oh ya Allah, nak kamera ya taigi Baik, baik ya. Oke. Si si si. Aduh, liminit saya ya kurang cepat everybody tidak hanya jatuh ya tapi ada yang sudah di finish pun oke okay deh oke okay deh oke okay okay, i know something about slim slim slide day ini ya baiklah baiklah baiklah common ya kamu. oke okay, semuanya uh, hari ini itulah gameplay kita di full guys yang pertama ini perdana kita mainfoil guys yo. Dan kalau kalian suka sama konten ini Please like dan komen Apa yang membuat kalian suka sama konten ini Komen uh oh. Ini ini ini ini Dan cantumkan hashtag pesan untuk guruku PE guru kalian selain saya Juga mau baca komen-komen kalian bisa pakai hashtag itu. Okay. See you cacauin dadah Dadah da -da.